Oke okay, Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita najuan 05 pertanyaannya cara ke menu buat atur-atur kayak di thumbnail gimana dan cara mematikan auto iso di 1100 Oke okay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 Mungkin teman kita lagi gini Posisi gini nah, Maka kita harus gini Atau posisinya Teman kita mungkin displaynya Mati Nah gini mati Adalah ini hidup nih hidup Tapi kok mati nah, Kita sentuh-sentuh tetap gak nyala Gimana cara kita masuk sini Caranya cukup mudah Cukup ditekan key Oke okay, luar biasa seperti ini atau bisa juga uh, ditekan display oke uh, oke okay. okay. atau bisa juga di kita matikan dulu ya wah uh, gini uh, atau ditekan menu uh, tetap gini jadi teman-teman kalau uh, pengaturannya gitu maka kembalikan dulu pengaturannya caranya tekan menu di sini ada LCD LCD off atau on button. Nah, di Disini uh, pilih remain on. Nah, remain on, maka otomatis on terus gini. On terus gini. Ketika teman-teman mau lihat di viewfinder, ya gini tampilannya. Ketika tampilan gini, ya nggak kelihatan di sini, Jelas ya. Oke, okay, atau teman-teman barangkali tampilannya mati bisa ditekan display ini. Oke, okay, jelas ya. Oke, okay, seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, gimana cara mematikan auto ISO? Jadi kadang-kadang bingung nih, ISO nih kok melaku lakukan dew, kok jalan-jalan sendiri? Kenapa? Ya karena auto. Nah, cara matikan autonya ya cukup mudah sekali itu tadi tinggal klik ISO. Klik ISO, pilih yang enggak selain auto. Nah, beda lagi kalau Nikon. Kalau teman-teman tanya Nikon, silahkan teman-teman detik di kolom komentar apa yang ditanyakan dan sekaligus tipe kamera apa yang ditanyakan. Dan kami bisa menjawab dengan kamera yang kalian tuju. Di sini Uh, mas najuan 05 bertanya di kamera 1100 jadi saya menjawabnya di kelas 1100 oke okay, seperti itu teman teman semoga bisa menjawab pertanyaannya teman teman apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman teman bisa tahu jawabannya salam sahabat fotografi videografi seluruh indonesia salam saudara